Mami, selamat datang lagi di channel Bibi Adri and Mam. Video kali ini saya bakal membuat perlengkapan bayi yang baru lahir, dimulai dari pakaian, toileters, hingga perlengkapan menyusunya. Nah, ingat ya, Mam, semua perlengkapan ini harus disediain sebelum baby lahir. Jadi, ketika bayinya sudah lahir. Maka, semua sudah lengkap dan Mami nggak perlu kerepotan lagi. Oke, yuk kita mulai aja dari pakaian bayi baru lahir. Apa aja ya yang perlu dibeli? Kuanti dan berat. Kuantitas yang perlu dibeli, yuk kita mulai dari ini. Di sini ada sarung tangan dan sarung kaki. Jadi untuk bayi baru lahir perlu dipakain sarung tangan biar kukunya itu tidak melukai wajahnya. Nah, dan sarung kaki juga harus dipakain buat baby newborn. Kemudian di sini ada baju lengan panjang. Baju lengan panjang ini dipakain buat malam hari. Bisa siapin 5-6 piece, lalu ada baju atasan lengan pendek, sama juga 5-6 piece. Ini dia size newborn, lalu ada celana pop, celana pop, atau celana kodok. Celana bisa disiapin agak banyak ya, Mam, mungkin bisa 12 piece soalnya takutnya e, pipis bayinya itu bocor, sering bocor dan bakalan sering ganti celana apalagi kalau mami pakai e, popok kain nah untuk selanjutnya di sini ada celan, e, baju, atasan tanpa lengan atau kutung atasan kutung Siapin beberapa piece, ya, Mam. Ini kalau jaga-jaga, kalau harinya agak panas, pakain aja baju tanpa lengan. Oke, selanjutnya di sini ada topi bayi. Uh, siapin beberapa piece, sesuka Mami aja. Kemudian ada jumper, jumper panjang, saya punya tiga piece. Uh, jadi dipakaiin di malam hari dan celana panjang yang nutup kaki. Saya sukanya yang nutup kaki, jadi lebih gampang nggak usah pakaiin uh, sarung kakinya lagi di malam hari. Oke, nah itu tadi pakaiannya yang perlu dibeli. Jadi nggak usah banyak-banyak ya, mam. Nggak usah kebanyakan berlebih soalnya. Si bayi newborn ini, dia cepat gedenya, dan ini pakainya paling cuman sampai satu dua bulanan. Kemudian ganti baju lagi yang agak gede, ganti size yang lebih gede. Nah, kemudian yang gak kalah penting nih, ada bedong bayi, bedong siapin juga yang agak banyak, mam. Mungkin 12 piece di sini ada um, ini sarung tangan untuk mandiin bayi atau lap-lap badan namanya wash lap ya wash lap atau ini wash cloth sapu tangan buat ngelap mulutnya bayi ketika lagi menyusu nah ini siapnya agak banyak kalau saya ada 10 piece ya. nah, selain pakaian jangan lupa juga ya mam untuk siapin deterjen pencuci pakaian khusus untuk bayi nah. jadi pakaian bayi jangan dicuci pakai uh, deterjen orang dewasa karena takutnya kulitnya itu agak sensitif dan bisa gatel nanti kalau dipakai. Kemudian yang tidak kalah penting di sini ada diaper, popok sekali pakai, sama tisu basah buat bersihin pupnya si baby. Tisu basah ini harus disiapin agak banyak ya mam. Ehm, kalau saya sih beli 6 piece. Dan untuk popok sekali pakai ini saya belinya satu dulu soalnya mau dicoba apakah cocok di kulitnya apa enggak takutnya kalau enggak cocok iritasi belinya kebanyakan nah sayang tuh enggak kepake. Jadi belinya jangan banyak-banyak dulu beliin satu dulu. Cobain kalau cocok baru beli lagi. Oke. Okay. Nah selanjutnya mami di sini ada perlengkapan kesehatan dan juga kebersihannya si baby. Jadi kita lihat di sini saya punya alkohol swab. Ini alkohol swab berfungsi sebagai penyeka tali pusar bayi yang belum puput atau copot. Nah jadi ini pakai satu tiap habis mandi, dilap di sekitar. Pusarnya kemudian dibuang aja langsung. Nah, kemudian ada kain kasa, kain kasa buat bersihin lidah bayi, ya, Mam. Jadi, tiap hari sehari boleh sekali ataupun dua kali. Jadi, bersihin lidahnya pakai kain kasa. Kemudian ada cotton swab atau cotton bud yang kecil. Lalu ini ada termometer yang gak kalah penting buat mengukur suhu tubuh bayi. Ada gunting kuku bayi, embras. Ini pilih yang lembut ya, mam. Kemudian sisir. Ada sabun bayi. Di sini saya beli dulu yang kecil, soalnya takutnya babynya nggak cocok. Jadi pakai yang kecil aja dulu kemudian di sini ada saya pakai pure baby shooting moisturizer cream uh, ini cream atau lotion baik untuk kulit bayi yang kering ini bisa dipakai tiap hari Oke okay, kemudian saya punya ini diaper cream dari pigeon jadi sebelum pakai popok, pakein ini dulu mam supaya enggak merah-merah sekitar pantatnya dan ini bedak ini biasanya saya pakaiin di bagian ketiak dan juga leher bayi supaya e, lebih seger aja kemudian minyak telon, jangan lupa ini juga penting banget, minyak telon dan saya punya ini bisa dilihat seperti digambar ini buat penutup mata si bayi kalau lagi berjemur jadi bayi yang baru lahir itu perlu dijemur tiap hari nah waktu dijemur matanya harus ditutup ya mam uh, kalau saya pakai ini boleh juga pakai mungkin pakai kain atau satu tangan uh, kalau maminya nggak beli ini juga nggak apa-apa sih oke okay, mam jadi kita lanjut ke perlengkapan mandinya mami selain ember seperti ini untuk mandi lalu ada ini juga baby butter ini dia bentuknya jaringnya kemudian ada bantalnya supaya bayinya tidak melorot lalu saya ini dia bisa diatur ketinggiannya jadi untuk newborn biasanya boleh diatur ke yang paling atas supaya posisinya itu bisa membuat bayi lebih tiduran. Nah, ini dia untuk mandinya. Ini dia perlengkapan menyusu, yang pastinya botol bayi, botol susu ya, Mam. Botol susun saya siapin satu dulu, soalnya eh, saya menyusui jadi gak kepake banyak botol, dan untuk membersihkannya pakai. Beras khusus pembersih botol dan sabun khusus pembersih botol bayi. Oke, okay. kemudian di sini setelah membersihkan teman cuci botolnya, biasanya akan saya steam selalu di steamer. Steamernya juga perlu ya supaya bebas dari bakteri dan lebih steril. Kemudian ini, ini adalah milk warmer atau penghangat susu. Nah, kadang-kadang kalau saya lagi pengen ngasih ASI perah, jadi pakai botol ini kemudian ASINya dipanasi ke botol uh, milk warmer ini. Oke, okay, Mam, terus ini ada handuk bayi. Pilih yang lembut, jangan yang kasar. Soalnya kulit bayinya itu masih sensitif sekali. Nah, last but not least di sini pakai baby box. Boleh juga pakai ayunan. Jangan lupa untuk siapin bantal, guling, kemudian perlak. Perlak dan selimut bayi. Ya, supaya bayinya tetap nyenyak dan nyaman boboknya oke okay, mam jadi sampai di sini dulu video perlengkapan bayi baru lahir kali ini, semoga video ini bermanfaat dan like dan subscribe channel baby adri and mam sampai jumpa di video selanjutnya